Berbagai macam burung perkutut begitu banyak jenisnya, dan siapapun boleh dan bisa memeliharanya. Suaranya yang khas mengundang suasana magis. Di kalangan orang-orang yang mempercayai sebagai mitos, membawa keberuntungan, burung ini banyak juga dibudidayakan sebagai hewan ternak. Tentu saja, bukan daging atau telurnya yang diambil, tetapi kicauannya yang mengandung mistik. Biasanya, perkutut keterangan dikaitkan dengan perkutut lokal yang diyakini mempunyai kekuatan gaib. Menurut kepercayaan orang-orang tempo dulu Terutama masyarakat tradisi Jawa Dan bukan perkutut silang Atau sering sebut dengan perkutut pangkok Yang banyak dilihat dan dipelihara saat ini Dimana diyakini sudah tidak lagi memiliki kekuatan gaib Sesuai dengan pikiran masyarakat modern Sehingga dipercaya memiliki pengaruh baik membawa keberuntungan atau buruk membawa kesialan bagi pemilik atau si pemelihara itu bisa dikatakan mitos atau cerita turun temurun soal keberuntungan dan kesialan pada kesempatan sebelumnya kami telah membahas 5 burung perkutut yang jarang ada di pasaran dan bahkan tidak diketahui keberadaannya untuk penjelasan lengkapnya Doro dapat melihat tautan link di dalam deskripsi video ini Dan agar dapat lebih memahami penjelasan kami silakan mengaktifkan subtitle video kami Dari tutur yang kami ketahui dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu kecurangan burung perkutut, lima burung perkutut yang langka dan aneh yang konon sangat bertuah untuk kesekian dan pengasihan tingkat tinggi antara lain yaitu, yang pertama perkutut walik sampah, yang kedua perkutut paper gunung. yang ketiga perkutut guntur dewa yang keempat perkutut kembang dewa yang kelima perkutut Trisula untuk informasi lebih lengkapnya silahkan klik link deskripsi channel ini pada kesempatan sebelumnya kami telah mengulas tentang perkutut oleh sampah yang ada pemilik gaibnya yaitu Dewa Ganesha Perkutut Papar Gunung yang ada pemilik gaibnya yaitu Dewa Sankara Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai ketua kedua perkutut tersebut Ndoro dapat menyimak dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Perkutut Guntur Gunung Berikut adalah pemaparan kami perkutut kutut gunung ada yang meyakini ada pemilik gaibnya yaitu Dewa Dharma ciri perkutut ini memiliki ciri cacat tujuh yang dimaksud cacat tujuh ini adalah ada ciri cacat tujuh di bagian tubuhnya perkutut ini boleh dimiliki oleh siapapun dan tuahnya cukup bagus untuk kedamaian dan ketentraman rumah tangga. kenapa demikian? Tata Dharma adalah dewa keadilan yang bertugas menjaga tegaknya keadilan dan kebenaran dalam dunia pewayangan di Indonesia Dharma atau Sanatana Dharma adalah kebenaran absolut yang kekal dan abadi Kebenaran berbeda dengan benar Sebab benar bersifat relatif karena menyesuaikan dengan sudut pandang atau perspektif yang dipakai Sedangkan kebenaran bersifat absolut dan tidak bisa terbantah dari sudut pandang manapun Dharma sering disamakan dengan agama atau kepercayaan tertentu Namun istilah agama atau kepercayaan sejatinya berbeda dengan Dharma Nilai-nilai Dharma dapat diterapkan dengan baik oleh siapapun Sedangkan nilai-nilai agama atau kepercayaan hanya dapat diterapkan dengan baik oleh penganutnya masing-masing Sebuah agama dimusnahkan atau membunuh orang-orang tetapi akhirnya agama melindungi pengikutnya Dharma adalah semangat kemanusiaan Dharma adalah jantung untuk merasakan kemanusiaan Dharma adalah pemeriksa dan penyidik dari agama spiritual Dharma menyelidiki alasan untuk penciptaan Dharma menunjukkan hubungan antara peraturan dan regulator penciptaan Dharma membantu satu untuk introspeksi Dharma adalah budaya Dharma adalah pengetahuan Dharma adalah keberuntungan dan keselamatan. Dharma memberi kebaikan. Dharma memberi keabadian. Dharma tunggal adalah keabadian yang satu. Manusia adalah makhluk Tuhan yang istimewa yang paling tinggi derajatnya apabila dibandingkan dengan makhluk yang lainnya sehingga dimungkinkan manusia mempunyai kesanggupan untuk mencapai berbagai kemampuan dalam kehidupannya sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna manusia tidak bisa lepas dari beberapa masalah yang mana masalah manusia adalah masalah yang kompleks masalah yang banyak seginya misalnya dari segi ekonomi, politik kesehatan, agama dan dari segi etika memang kita dapat memandang manusia dari satu segi saja namun pandangan demikian tidak dapat diterapkan dalam realitas hidup sehari-hari tanpa berkaitkan segi atau aspek-aspek kehidupan yang lainnya hidup bahagia tidak memandang orang berpangkat ataupun bermartabat, orang miskin atau kaya Sebagai contoh dalam kehidupan berumah tangga, tentu perceraian akan dihindari demi keutuhan keluarga. Namun ternyata, orang kaya pun tidak sedikit yang mengalami perceraian dalam rumah tangga. Ini membuktikan bahwa orang berlimpah materi tidak menjamin hidup di dunia akan bahagia. Begitu sebaliknya, terkadang orang miskin akan lebih menerima hidup sehingga apa yang didapat masalah rezeki akan disyukurinya. Maka akan terjalin sikap toleransi antar anggota rumah tangga Dipertegas dalam penyampaiannya kehidupan berumah tangga Harus terjalin toleransi antara suami dan istri Bila ada masalah harus dimusyawarahkan dengan hati yang lapang Dalam rumah tangga diantara suami maupun istri Harus menerima apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan tidak menuntut yang berlebihan lebih-lebih dalam hal penghasilan hendaknya istri harus menerima yang didapat oleh suami jangan sampai karena tuntutan-tuntutan dari istri suami akan berlaku yang negatif seperti korupsi atau penyelewangan keuangan di kantor maka peran istri dalam rumah tangga sangatlah besar di samping mengasuh dan memperhatikan perkembangan anak, istri juga sebagai kontrol dalam keluarga, baik keuangan maupun pengeluaran. Begitu sebaliknya sebagai seorang suami harus tegas dalam bersikap dalam memimpin keluarga dan. Tentunya tanggung jawab mencari nafkah sepenuhnya kepada suami Walaupun pada kenyataannya istri juga membantu dalam hal nafkah Kesimpulannya terwujudnya cita-cita yang kita harapkan Dengan cara mematahkan hati pikiran kita Dan mengontrol sifat kita untuk menjalankan sebuah tanggung jawab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 kasih rebeda diri yang